Ceritakan akan jadi satu pedoman Ikatan dalam badan, tunggu waktu tentukan Biarkan jadi satu titik Kutampik sangat pelik, jalani hari dan tiap detik Berjalan dalam terik, coba untuk kupetik Agar semua berjalan dan ku tahu semua berbalik Ku cermati tiap gerak dan langkah kaki Menuju tempat dimana itu, coba ku daki Hati yang timbulkan sebuah janji Pasti nantikan ku cari dari sini Kini semua menjadi arti, sampai terus Melawan arus, walau memang harus ikatan ini Ku tahu takkan pernah putus Dongeng masa lalu itu ku cari berlari dan pastikan ku terbus Letih berdiam kini saatnya memukul Jaga diri nanti kemungkinan bisa terpukul Ringan sama dijinjing, berat sama dipukul Harus tetap mengukur perlahan pasti dan jangan lupa bersyukur Hati-hati dalam jalan masa lalu ku kenang dalam kotak Pertanyaanku gali dan terkubur Coba berbau Perjalanan palsu, drama dan kontroversi Tercium bau busuk, aroma susu basi Dan semua substansi, harap eksistensi Memilukan tapi harus lekas disubstitusi Agar hilang pola pikir kebodohan Sosok-sosok pencitraan terbentuk oleh sistem yang dijalankan Dengan ketamakan juga kekuasaan Tidak lagi berpikir untuk kehidupan Dalam kisah satu tempat sebut dia University izinkan ku ucap dan sedikit berintuisi tentang pola pikir legalisasi kebijakan ambisi paten harus diganti jadi bertanya tanya apa yang sebenarnya jangan mengada ada bukan si adu domba selesaikan perlahan dengan seksama bahwa perjuangan ini murni untuk Cuba pola pikir introspeksi diri dan Apalagi mencibir Merasa paling benar Tak punya pola pikir Harus selalu didengar bocah yang masih kecil Rasa ingin menggampang Nangis kalau disentil Uang jadi ukuran Bukan pengetahuan Teknologi canggih Fakta bahwa generasi telah dibutakan Sepertinya harus sedikit menyusun taktik Untuk memberi kritik Pada makhluk yang kongik Para elit politik Dan para sampah antik Yang merasa paling cantik Ataupun paling unik Waktu coba dikulik Tipis perlu disuntik Status gak Naik-naik tuh otak mulai panik Dan pura-pura baik Berharap bisa naik Bermodal wajah cantik Etitude macam tai Jangan biarkan ku bicara terlalu banyak akan koyak-koyak Sampai jadi tengkorak. Bagi Bagian sedang menyimak tanpa harus bergerak Ataupun berteriak Dasar orang norah juga gak punya otak Si jago yang muncul merasa jadi negro Sukarno terpukul karena banyak orang yang nego Juga tuh harto tertawa berkata Katanya enakan zaman kuto. and crap at the world.